Oke okay, guys. Yes. Guys. Guys. guys, kita lanjut lagi guys Alhamdulillah guys, hujannya udah kena kas Aduh Ada guys, kita lanjut lagi guys Baik, okay, sama gajah Gas. Hujannya reda, Gas. Enggak hujan lagi, Gas. Oh, Ongkel mau masuk ke dalam ya. Ongkel mau ke sini aja. Malah bagaimana ya? saya jatuh deh, lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama gua, Mas Official. Malam hari ini kita nonton di malam lebaran gas nantiin lagi padat sekali gas pantas guys. Hmm, jalannya macet lagi pas malam buka mantap sekali gas ah teh guys, padat-padat guys aja kayak padat matai pas malam muka deh Caka di rumah itu buka, ambil apa? Eh, boleh bilok sinyal, situ Cerita, silakan. Sepada tegas, hai. Oh, hai, gas hai, hai, cewek, -cewek <laughs> aduh ada pak guys. berarti dimatinya lembut merahnya deh eh. Satu jalur, mutar? Kata kau mutar langsung. Nah. Dulu hanya satu jalur aja deh. <tuk tangan dan> Masih <menikah> tuh tadi, ha? Ada. Ada, Sini, eh uh, mana? Nah, hah? Ya. baca jalan sini pak leng leng leng dov. <laughs> aduh macet lagi guys, masa kemat? Hah? Hah? Sini. Apa dong kata mana? Cari mino matai haus kok? Tiga, ada boleh loh masuk mata situ, situ ada boleh boleh pulih situ waktu มันหนอ kemudian lagi pada pake run deh di dalam situ panuh juga kali? hah? aduh heh oke guys, ramai guys taman SB padat guys Gila-gila, gas gila, malam Lebaran, gas. Kita bingung, gas mau cari parkir di mana, nih gas. Padahal, padahal pengennya kesini tuh ini. Tapi ya semuanya pada penuh, nggak ada tempat buat parkirnya, gas. Gila-gila-gila. Malam Lebaran sangat padat, gas. Manajel. Ke mana? Hah? Banyak mana kita? mana lagi sih? siapa di dalam matai, aduh guys gila asli deh guys, parah sekali guys nggak ada tempat sama sekali satu pun buat tempat parkir nih jadi kita mau bingung guys, sudah capek guys, jadi tadi gujur hujan lagi tadi aduh asli, penuh, penuh amai oh, ujal mantap sekali guys. tak aja loh situ mau. Ah, selega sih. Diulanya satu jalur aja, nih. Makanya, padat ded? Hmm? Kas, dimana? Gue <laughs> mau menekan mana? Berjalan, hah? Sini, wadah Anda, kan, ya, dede mana sih lah ah tengah masuk nah eh kuy ayo ayo yang baju lebaran baju lebaran silahkan diborong gas berpikir tadi ada yang membuat takbiran ada ya di belakang kata? ada bunyinya apa pak rakta? ha? jalan tanah ini mau nukup ringan jub <laughs> mau nukup ringan jub <laughs> aduh mata sih depan teman hahaha betul semoga mobil masuk sini matai mobil yang masuk belokonan sama ada pulang Di mana? Entang mana? hubungannya. Terima kasih mana Eh sampahnya bungulnya Di dua-duanya habis eh ya kedua dengan nah, abangnya berputing kembua dua-duanya Nah, jengok kebetulan lagi Otingnya ke mana hilangnya tahu? Oh, Otingnya tahu. Betul Betre Hah? <coughs> <tut disposition in> <rice> Manajer eh. Hah? Cai bejuk satu jendela eh. Heh. kado. nya jadi anaknya aku. Langsung ke sana tuh balik. E, lagi. E, <laughs> keluar sana lagi. Hmm. Bututup, nah, lagi. <susuk> Datay no. Aku pakai itu dia pecah. Kameranya dagus. Langsung pas, video paling paling kebuat yang intang kamera-meny aja eh? <laughs> intang kamera-meny dari kebuat kan, tuh <hati> astagfirullahaladzim deket <hati> deh <hati> bener-benernya bergabung itu itu so, so, so, so. huh? ekstrak eh? Sana, adonannya minum, tuh. Cari minum, ah, minum sih, bentar ya. Ya, minumannya, nah, kau banyak. Ya, Tampi aku, <laughs> ya, cari bunyi. di dalam ha aku aja jangan kau di sini, empatnya, kalau <laughs> kita Nggak usah itu Yang mau ditamakan Prodina, Yakol Sepet sama Hah langsung jeluk ya Hmm? Teman -teman. banyak Apa ya? Balonnya empat bang.